Yola Yuliana, atlet voli wanita kelahiran Bandung tanggal 16 Mei tahun 1994, dan mantan pemain tim Bandung BJB Tanda Mata, yang kemudian bergabung ke tim Jakarta Pertamina Energi Fastron. Tahun ini, Yola harus menangis setelah timnya harus menyerah pada pertandingan puncak Proliga 2023 dari mantan timnya tahun lalu yaitu Bandung BJB Tanda Mata. Tetap semangat teh Yola.